Yo what up geng balik lagi di channel gua Detektif Slot sih penyelidik slot gas ini. Oke, okay, langsung aja ya kita langsung mulai ini TKP-nya ya. Oke, okay, apa kabar kalian semua penonton-penonton se, uh, penonton setia gua ya. Gua doain kalian semua itu sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dilancarkan juga urusannya di pun kalian berada ya. Amin. Oke, okay, ya seperti di, seperti biasa ya, tak pernah berhenti ya, tak pernah berharap perkake kakek tua ini ya kalau bosan hari ini bener-bener mudah kita dapat skecer ya skecer gratis ya amin amin amin tapi ya kalau memang jauh dari skecer gratis mungkin gua bakal coba buy spin aja ya yang penting kita profit yang penting hari ini kontennya gacor ya dan bermanfaat juga buat kalian semua amin amin amin Oke okay, ini gua minta maaf sebelumnya buat kalian penonton kalau dengan suara gua agak lemas lemas gitu ya ya gua lagi gak enak badan dan gua main ini di jam 10 malam Kenapa jam 10 malam ya karena gua dapat informasi gua dapat informasi dari grup telegram yang kan langsung ya langsung kan langsung oleh situs ini uh, bahwasanya kalau jam 10 malam lagi gacor-gacornya guys ya Oke gua tahu nih kalian pasti tanda tanya kan gua main di situs mana bang main di situs mana di Bang wah gua kasih tau aja nih ya kalau gua main di situs retro 777 guys ya Si itu paling gacor dan terpercaya di jagat raya ya, wanya di jagat raya guys ya. Jadi langsung saja buat kalian yang lagi nonton cus ke TKP nya retro 777 bareng gua ya. Mudah-mudahan bareng gua kalian cuan, bareng gua profit, bareng gua gacor ya, gacor, gacor luar biasa lah di sini ya, amin. Oke okay, dan buat kalian juga ya yang mau yang mau join ke grup telegram gua nanti linknya gue cantukin di kolom komentar kalian bisa join langsung ke grupnya ya di sana itu ada update tanpa pola-pola gacor satu kali 24 jam guys ya mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua ya Oke okay. Oke okay, ini masih kecil-kecil ya. belum ada perkalian yang baru gua bilang dikasih kali 6 tapi masih belum masih belum ini ya belum kali perkalian -per birunya belum ya petir birunya dong yeah. ya petir biru jatuh atau petir yeah. jandanya jatuh guys ya oke okay. oh ya berkaliin semua juga nih kalau kalian nyari pola ya bingung polanya mau gimana ya kalian bisa ikut video ini ya kalian bisa ikut uh, pola yang ada di video ini atau di video-video sebelumnya gila skill kurang satu tadi wih Dikasih kali dua guys Dikasih kali dua Gue baru berharap ya. gua Gue baru aja bilang tadi Dikasih petir biar tadi kasih beneran sama kakeknya Wah wow, gila gila gila Kali 20 sekali kasih Gak tanggung-tanggung juga Ini memang ini kakek kuntul ya Eh salah salah Maksudnya kakek ini the best ya Maaf kek ya Jangan gak kasih lagi nanti Harus kasih lagi dong ya Itu ada bercanda dong Jangan ngambat dong ya Oke okay. Oke uh jabret kali birunya konek lagi ternyata kakeknya enggak baper ada dikasih kali dua plus lagi dua kali petir birunya wak gila gila gila gila lah gila gila ini kali 32 ini total ini wajah bret jabret gacor ya masuk selor gacor hari ini lagi kali 8 lagi gila ini waduh di petirnya banjir banget jabret langsung sempasional di luar kita geser 400.000 gila gila gila gila gila gila ini mantap nih langsung dikasih warganya, ya waduh waduh terkejut abang dek ya gila petir tua kak Aduh. petir di pindah tiga gila gila kakek ini royal banget ya demen gue nih sama kakek-kakek kayak gini demen ya wajar wajar wajar wajar Hey, buat kalian semua juga nih ya uh, thank you banget ya thank you banget buat kalian semua yang sudah klik video ini jangan lupa dibantu like komen dan share sebanyak-banyaknya ke teman-temannya sekiranya mania slaughter juga gengnya dibantu subscribe dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi baru dari gua ya atau dari detektif ya Bersama kita bangkitkan channel ini Melampaui keterbatasannya ya Wah, anjay. Oke langsung ini saja Gue spin lagi ya Tadi gacor di luar Mudah-mudahan gacor lagi di dalam ya Meledak di luar dalam harusnya ya Udah Baru spin Spinnya langsung dikasih gitu Dikasih gitu Anjir-anjir Oke Masih kali enam yang terkumpul ya nggak apa-apa Jabret kali tiganya sayang banget masih kecil ya Pe kecil banget ya Oke okay. Oke okay. Wah sayang banget kali empatnya enggak dikonekin Jabret lagi Jopre waduh tiga kali petirnya disamber tapi nggak ada yang konek waduh waduh tapi nggak apa, apa ya di sini dikasih kali limanya dan tambahnya baru 1600 geng Aduh sayang banget lebih gede lagi dong waduh ini minimal ya balik balik modal lah ya Wah, anjirlah waduh-waduh dikasih 80.000 aja nih geng dari 400 by spin cuma dikasih 80.000 tapi enggak apa-apa ya tidak berhenti di situ saja langsung saja kita gali-gali lagi di luar ya berarti ini kayaknya memang gacornya di luar geng ya gali gacornya di luar tapi gua nggak nyerah ya gua nggak nyerah gitu aja ya gua spin lagi nih ya sanggil jengkel gua ya ini keras kepalanya gue kayak gini nih ya, ya kadang kayak nggak percaya aja gitu masa gacor di luar di dalam nggak bisa gitu ya nggak bisa nggak bisa nggak terima saya ini harus beli lagi dong ya 400 ribu kenapa rupanya Oke ini penting balik modal yang tidak ini, ini ya Wih yang konek nih waduh woi garing kone ini. Oh gini baru kone wah ini kaki becanda ini Kira-kira jangan jangan sampai di prank ya kakeknya jangan sampai di prank sama kita ini kakeknya Oke Ayo dong ke Ayo dong ke udah dong kayak pranknya -prank udah dong ya tiga last ini ya udah dong jabrat kali empat masih kecil banget tambahnya Oke, angkat dong, angkat dong. Oke, okay, dikasih sampah sudah angkat dong, ke. Wah, nggak diangkat sama dia dong, ke. Angkat dong, kelasnya, kelas gelas, gelas, gelas, gelas, ada gelang. Oke, okay, mantap udah dikasih gelas yang uh, udah dikasih gelasnya diangkat juga sama dia akhirnya, akhirnya apa, cakal lagi kalau bisa. Waduh, waduh, detektif ngelunjak ya. Oke, okay, mantap ya, mantap dikasih sempat Chanel di dalam 250.000 belum berakhir di sini ya belum berakhir di sini ya gua belum berakhir di sini ya masih belum balik modal nih ya wadah jadi besoknya 400 hangus cuma dibalikin 80.000 ini dibalikin 315.000 waduh waduh mik, aduh, ini nggak bisa ini ya gua, gua coba nih gua, gua mikirin dulu pola the best gue ini ya pola pola gacur gue nih pola-pola hmm, RTP gue nih ya kita pancing RTP nya ini gimana nih guys ya Hmm, oke okay lah langsung kita coba di uh, base Spin tunggu base spin aja nggak nih base spin aja lah ya base spin aja lah ya optimis aja lah oke okay, kita optimis ajalah buat kalian yang lagi nonton ini jangan ditiru ya jangan ditiru jangan ditiru ya ini ada yang berbahaya ya hanya dilakukan oleh profesional jangan ditiru waduh apakah ini akhir retro 777 jabret kali empat memang ini bukan akhirnya ya soalnya gue masih loyalty gue masih di sini nih geng Oke, okay. okay, kasih lagi dong Mantap dikasih lagi birunya, waduh, kok nggak tadi tadi kalinya keper, kalinya kenapa nggak tadi kek oke okay, kasih lagi dong petir birunya ke, waduh, mudah-mudahan dikasih petir biru ya, mudah-mudahan dikasih petir biru nih, jawab biru, biru, biru, waduh nggak biru bukan biru ya. Oke okay, mantap dikasih schedule tiga ya lumayan ya tambahan lima spin gratis di sini mantul mantul mantap betul. Oke okay, oke okay, mantap dikasih lima spin gratis geng kemudian lima gratis ini ya isinya JP ya isinya jackpot ya. Oke okay. gelasnya dong, waduh. jepret waduh nggak konek juga nih waduh udah gue diamin tapi ya kakeknya ya jepret hai dong Oke mantap kasih kelima ditambah penggali-penggali penggali kita ya Oke mantap dikasih C4 shona 149.000 ya tapi jangan bersenang dulu jangan senang dulu masih belum balik ya belum balik modal kita di sini ya tiga spin terakhir penggalik udah 18 kali. Wah petirnya banjir tapi yang konek dikit banget ya Oke okay, jatuhin dong jatuhin lagi dong sketchnya satu lagi schedulenya satu lagi dong biar dapat lagi spin gratisnya Waduh Oke okay, mantap mantap mantap gila langsung dikasih semaksional di dalam 346.000 ya Oke okay, lumayan ya balik lagi ya comeback kita ya Langsung kredit kita tuh Oke okay. Tidak berhenti ya Tidak berhenti ya Gua masih bernafsu ya Gua masih Harus sampai lah tuh jutaan atau 1 jutaan itu lumayan banget itu ya Harus tembus lagi nih Kita bayar lagi nih ke 400.000 Ini pokoknya kalian lagi nonton Jangan ditiru lah ya Ini gila sih gue ini ya Jangan ditiru ya Hanya profesional yang lakukan ini Oke okay. Tapi kalau kalian mau tiru juga nggak masalah Yang penting Ya, ya, apapun yang terjadi di luar tanggung jawab saya, ya, jebret, waduh, kecil banget, ya. Oke, okay, konekin angkat lagi dong, ke waduh, biar makin banyak penggalinya, ya. Semakin banyak perkalian dikumpulkan, semakin besar juga ini yang jackpot, nih. tambahnya selalu, selalu seribuan ya, tambah selalu seribuan nih. tuh lagi-lagi cuma seribu waduh waduh bikin jengkel ya nih kakek ya bikin jengkel ya yang pecahan 20.000 30.000 kagak mau dikaliin sama dia memang kampret nih kakek minta ditampol ya minta ditampol kakeknya masuk waduh kirain kali petir biru ya Nah kayak gini dong kayak gini tuh wajib wajib Wah anjir, wajar gila-gila gila satu juta tujuh ratus lima puluh lima ribu. sional di dalam lagi. Waduh waduh, gua enggak ngerti tadi ya, gua enggak perhatiin banget ya, dari perkalinya itu ya. waduh gila langsungnya empat sional satu juta. Anjir anjir anjir. Waduh waduh, perkaliannya. jabret-jabret lagi. Saya di dalam ya. Saya sional di dalam ya. Wajar dua ratus empat puluh ribu. Waduh waduh. Sudah 2 juta, sudah 2 juta. Gila gila ini akan jadi spinter gue lah kayaknya ya. Gila, kita udah profit banget, udah cukup banget buat gue ini. Wah, hancur-hancur. Oke okay, lah ya thank you banget buat kalian semua yang sudah nonton ya. Mudah-mudahan rezeki besar selalu mendampingi kalian WAGE ya. Sampai jumpa di TKP selanjutnya. Arios.